Halo teman-teman kembali lagi bersama kakak di channel SDA hari ini kita akan mencuci mainan uh, ini teman-teman banyak sekali mainannya yang kotor ini Aduh, kotor sekali teman-teman langsung saja kita cuci yuk biar bersih karena bersih pangkal kesehatan uh, kita siapkan air bersihnya uh, bersih sekali teman-teman kita siapkan juga keranjang ajaibnya warna hijau Weh. kalau sudah bersih kita masukkan ke keranjang hijaunya langsung saja kita cuci yang ini dulu uh, kotor sekali teman-teman uh, kita cuci Wih, ternyata mobil teman-teman sudah bersih Masukin ke keranjang aja ini, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman, -teman. hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, warna hai, hai, hai, hai, Udah bersih sekali. Kita masukin. Kita ambil lagi kali ini. Kita cuci. Kenapa? Ternyata tayo warna kuning. Teman-teman, uh -teman. wow. Kita masukin. Wow, masih banyak teman-teman mainan yang kotor. Wah! Wow lagi yang ini hewan apa ini ya? Wih ternyata hewan sapi teman-teman. Oh, kita masukin. kita ambil lagi. Oh, hewan apa teman-teman ini? Tarawih. Ternyata hewan rusa teman-teman. Uh -teman. oh, kita masukin. Masih ada hewan lagi. Hewan apa ini? Wew! Ternyata hewan macan teman-teman. Lihat sini. kita masukin. Wah, masih ada hewan lagi teman-teman. Kita cuci. Hewan apa ini? Wew! Ternyata hewan kuda loh teman-teman. Uh, -teman. oh, giginya sangat tajam ini. Wow. Kita masukin sekarang ini, ini ada kacang goreng. Kita cuci dulu, ya. Wow. Ternyata truk ada teman-teman. Wow. Nah, ini udah Wah, wow. Sudah kerja sekali, teman-teman. Kita masukin, wow! terus kayak robot-robot robot apa ini uh Wow ternyata robot warna biru sama merah teman-teman wow. optimus pram ini waduh wah, wow. ada robot lagi teman-teman sekarang robot apa ini Tuh, ternyata robot temannya Optimus Prime. Wah, apa namanya ini? Wah. Sekarang ini, teman-teman, ternyata -teman. ada cuci ternyata Ultraman, teman-teman. Wah, Ultraman warna biru kan ultra flu ya. Uhuh. sekarang apa bapak ini, teman-teman. Ini -teman? kita cuci. Aduh, ternyata pistol teman-teman. Tolong -teman. lagi ini. Kita rasukin. Bahwa kita satu, teman-teman. sekali, waduh, kita tuh cuci, agak susah, soalnya cuci sekali, ini sekarang teman-teman, sekarang pistolnya warna merah, wah, pistol mainan ya, teman-teman, wah, tembak, wah. Sekali, teman -teman. Wow. banyak sekali, teman-teman. Kita masukin uh. banyak sekali, teman-teman. Wow. Banyak sekali, ya. Sudah dulu, teman-teman. Ya, Sampai jumpa di video Kakak berikutnya. Jangan lupa kasih like-nya sama. Subscribe-nya buat Kakak Oke, okay? dan sampai jumpa.